Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan tunjukkan kepada kalian semua, teman-teman semua, Bapak-Ibu, tentang tutorial bagaimana caranya mengupload file di Google Drive. Karena kebijakan sekarang untuk penggunaan LMS atau Learning Management System, itu tidak ada penguploadan di website tersebut. gitu ya yaitu uh, sehingga upload file itu di Google Drive atau di email masing-masing ya Google Drive masing-masing. Nah di HP apa itu bisa ya di HP juga ada aplikasi bawaannya biasanya ada uh, Drive ya. Jadi tinggal uh, di upload juga hampir sama gak jauh beda ya caranya. Oke uh, kita lihat langsung saja ya. Jadi uh, akan saya tunjukkan bagaimana caranya agar file itu bisa dilihat oleh Siapa saja. Oke, pertama eh, kalian buka Google Drive dulu ya. Buka email dulu kalau di browser. Misalnya contohnya ini ya. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini ada titik eh, 9 sini ya. Sebelah kanan atas. diklik klik aja. Kemudian klik Drive. Nah, nanti yang muncul kotak eh, tampilan seperti ini. Sedang loading. Nah, usahakan nanti ketika mau upload itu di tempat yang banyak sinyal ya, yang sinyal stabil, jaringan stabil. Nah, kemudian selanjutnya ingin mau upload tuh klik baru, klik upload file. Nah, kemudian pilih file mana yang mau diupload, cari ya. Misalnya saya sudah di sini. Nah, untuk sebelum upload misalnya tugas mata kuliah ataupun apapun ya jangan lupa kalau jawaban UTS jawaban UTS mata kuliah apa namanya siapa nimnya berapa kalau tugas mata kuliah berarti tugas mata kuliah mata kuliahnya apa nama dan nim nah misal saya pilih jawaban UTS yang saya uh, lagi UTS klik open nah, tunggu sedang diupload ini ya, tandanya nah sudah warna seperti ini artinya uh, sudah terupload ya nah tinggal kalau seperti ini bisa saja, tapi hanya kita yang bisa melihat, hanya akun kita saja yang bisa lihat. Nah, kalau ingin di-share ke yang lain, maka klik di bagian gambar folder ini, ya. klik aja, mencari mana file yang kita upload tadi. Nah, di sini, kemudian diklik kanan ya, Nah, kemudian klik bagikan. Misalnya, itu kalau kita cek yang saya. Nah, seperti ini ya, ini contoh ya sini so, ujian soal ujiannya apa saja jawaban UTS-nya, jangan lupa di sini juga diisi nama lengkap, nim, kelas pagi atau kelas sore. Oh ya. klik kanan, bagikan. Nah setelah itu di sini diberikan bisa ditambahkan misalnya orang ya siapa misalnya yang ditambahkan nah, sehingga bisa dilihat juga oleh orang lain. Nah tapi kalau mau siapapun yang memiliki link sehingga bisa melihat itu di sini kalau ini kan hanya tertentu nih tulis emailnya siapa yang bisa lihat file ini kalau di sini semuanya bisa lihat ketika kita bagikan linknya itu bisa dilihat oleh siapapun nah, di sini klik aja nah di sini otomatis sudah uh, bisa dilihat oleh siapapun ya. kalau di sini kan dibatasi ya tadi nah, kalau ini siapa saja yang memiliki link nah, kemudian jangan lupa disalin dulu linknya pindahin dulu misalnya ke sini dulu ke ya. nah, kemudian atau kalau ke cross dia di paste dulu ke yang lain di paste dulu kemudian klik selesai nah ini tandanya sudah, sudah bisa di share tinggal kita masukkan misalnya ke tugas mata kuliah misalnya kita buka lms di sini ya nah saya klik di sini mata kuliah yang baru ya Kemudian selanjutnya nanti uh, kita tunggu misalnya mau apa, apa kirim penugasan ya ini lupa kirim nama uh, emailnya apa yang benar ya nama lengkap nih jenis tugasnya individu kelompok kalau kelompok servisnya namanya siapa aja Kas A atau B A itu untuk reguler pagi B itu karya atau sore ya mata kuliahnya apa tugasnya misalnya, nama dosennya siapa jangan sampai salah kemudian juga Uh, di sini uh, apa tugas pertemuan ke berapa, itu tugasnya apa misalnya makalah atau apa gitu ya. Ini paling Google Drive-nya di di sini, kemudian submit. Nah, gitu ya. Jadi itu nanti kalau setelah submit itu akan terkirim ke email yang ditulis di sini bahwa pemberitahuan bahwa uh, apa, penugasannya sudah terkirim. Oke, okay, jadi itu saja tutorialnya untuk pengiriman tugas untuk mahasiswa nanti Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe di channel Komep TV nah, karena Komep TV itu singkatan dari komunikasi dan administrasi publik ya. jadi itu uh, channel dua jurusan itu ya channel kita bersama oke, sekian